Hai guys kembali lagi di channel sit by the way apa kabar para jomblo semoga kalian tidak jomblo lagi Kali ini, panggilan akan mereview alur cerita Thor Love and Thunder yang menceritakan tentang genre fantasi yang kaya adegan aksi para hero. Serta diperkuat dengan visual efek yang menambah seru setiap adegannya menjadi pilihan saat menonton bersama teman, pacar, dan cewek orang. Bagaimana kesurannya? Oke lah daripada kalian amuk-amukan mikirin istri tetangga, mending langsung cus ke alurnya guys. Film di awalium perlihatkan seorang laki-laki bernama Gor yang sedang berdoa kepada dewa Gor dan sang putri mengalami kesulitan hidup di mana mereka kehilangan segalanya Namun tidak ada dewa yang membantunya Kemudian putri Gor pun meninggal Dan Gor pun meninggalkan tempat tersebut menuju ke hutan Tak lama kemudian Gor yang menemukan makanan langsung memakannya Dewa hutan yang melihat Gor memakan makanannya langsung menghina dan juga melempar barang yang dipegang oleh Dewa Hutan itu. Mendengar hinaan tersebut, Langsung menarik paksa kalung yang berada di leher Gor dan memutuskan untuk tidak akan mengikuti para dewa. Dewa hutan yang mendengar semua itu langsung menyekai Gor. Namun, siapa sangka Gor memiliki kekuatan dan langsung mengambil pedang, lalu menebas kepala Dewa Hutan. Dan film pun baru dimulai Film dimulai di planet galaksi Seorang Thor kecil hingga Thor besar berlari layaknya Naruto Beriringnya waktu Thor begitu sangat mencintai wanita bumi yaitu Jane Foster Tapi dalam pertempuran cinta Thor kalah, faktanya Thor kehilangan ibu dan ayahnya serta saudara lainnya. Thor menyaksikan planetnya meledak seakan hatinya beku dan detik itu pun Thor berhenti untuk mencintai orang lain. Dan mulai itulah Thor bekerja sama dengan Garden of the Galaxy hingga Thor berlatih dan menjadi kuat. Senja pun tiba di mana Thor menancapkan kapaknya lalu bersemedi di bawah pohon yang teramat besar Peter Quill yang berusaha untuk membangunkan Thor dari semedinya pun berhasil Lalu Peter Quill mengatakan membutuhkan bantuan untuk memenangkan pertempuran para zombie-zombie Tiba-tiba Thor bangkit dan terbang menggunakan kapak itu meninggalkan Peter Quill dan Nebula Zombie tiba-tiba menyerang di daerah kawasan planet galaksi Melihat itu semua Dewa Guntur geram, Peter Quill dan yang lain menembaki para zombie-zombie Tiba-tiba segerombolan Dewa Petir pun datang menghampiri dan meminta bantuan Dewa Guntur Agar Quill suci Dewa Petir itu tidak hancur Dewa Guntur pun berdiri di tengah-tengah pertempuran dan melepaskan jubahnya Lalu berubah menjadi Thor Ya dimenangkan oleh Thor Sedangkan di sisi bumi di rumah sakit seorang perempuan bernama Jane Foster Melakukan kemoterapi penyakit kankernya Dan tak lama kemudian Jane berada di sebuah lab dan menguji coba darahnya sendiri Agar bisa memiliki kekuatan yang sama dengan Thor Di sebuah taman hiburan mengadakan adegan Thor yang melawan musuh-musuhnya Jane yang juga berada di sana tengah melihat serpihan palu batu Jen terus mengamati palu batu dan berusaha menyentuhkannya Di sisi lain, Thor sekarang sedang melihat hancurnya planetnya Tiba-tiba Dewa Petir menghampiri Thor dan juga memberikan hadiah Pakirya <tuk> Kini Thor sedang berada di dalam pesawat milik Peter Quill Ditemani oleh sahabatnya bernama Kor Tak lama kemudian Peter Quill yang mengecek layar monitor ada panggilan Thor yang melihat ternyata temannya bernama Sif Sif sedang dalam masalah meminta bantuan Thor Thor pun ingin membantunya namun dicegat oleh Peter Dikarenakan di sana terlalu banyak pasukan dan sangat bahaya Lalu Peter dan anggota Guardian of the Galaxy berpamitan akan pergi ke planet sendiri Kemudian Thor mengubah pakaiannya dengan kekuatan kapaknya Untuk menemui Sif bersama Kor Di sebuah gunung yang bersalju Kini Thor sudah sampai Tapi tidak menemukan temannya Thor pun menggunakan kekuatannya untuk mencari Sif Tiba-tiba, melihat seorang wanita terdampar di batu yang sekarat, ya, itu adalah Sif dan Thor menghampirinya. Sif itu, yang melihat Thor marah dan terjadilah perdebatan singkat di antara mereka. Sif tersebut menyuruh Thor turun ke bumi, dikarenakan musuh baru dari Thor akan segera muncul di bumi. Di sisi bumi saat ini tengah terjadi kekacauan di mana seorang iblis bernama Gore the God Butcher menggunakan kekuatannya memanggil monster hewan lainnya. Namun tiba-tiba cahaya muncul dan ternyata itu adalah Thor yang menunggangi kuda terbang Tanpa basa-basi Thor langsung menyerangnya Gor yang melihat itu semua hanya tersenyum karena jebakan untuk Thor datang ke bumi berhasil Ya Gor adalah makhluk alien yang mempunyai dendam dan berambisi untuk menghabisi para dewa Tiba-tiba ada monster yang akan menghampiri Thor Beruntung ada seseorang melempar palu itu Thor yang melihat palu itu sangat senang Ia mengira palu tersebut adalah palunya Tapi saat Thor ingin mengambilnya Palu tersebut malah menjauh Tiba-tiba ada seorang wanita yang berpakaian di Thor Mengambil palu tersebut Thor pun yang melihat wanita yang berpakaian seperti dirinya pun menanyainya Thor yang tak mau ketinggalan juga memanggil palu ajaib Dan Thor pun juga berubah dan ikut menyerang mereka Di tengah-tengah perkelahian, Thor menanyakan siapa sebenarnya magi Thor. Setelah membuka topengnya, oh ternyata sang mantan indah yang pernah bahagia di masa lalunya. Ya, itu adalah Jen Foster. Thor pun menatap Jen, lalu mengingat di mana Thor bertemu dengan Jen. Meskipun Thor dan Jen berasal dari dunia yang berbeda, Thor adalah dewa guntur. Sedangkan Jen manusia yang banyak pengetahuan Jen mengajari Thor kebiasaan di bumi Seiring berjalan cinta mereka tumbuh dalam dan lebih dalam Tiba-tiba Thor dikagetkan dengan bom yang meledak Thor dan Jen pun melanjutkan baku hantam dengan monster Di tengah-tengah perkelahian Thor melihat Gor yang berjalan ke arahnya Tiba-tiba Thor -tiba menggunakan kekuatannya untuk menyerang Gor. Namun sangat disayangkan Gor lebih sigap dan terjadi laku hantam. Oke, okay, ya. Gor pun menyuruh monster hewannya untuk menculik anak-anak. Thor dan Jane pun mencari anak-anak tersebut sambil bernostalgia. Di sisi lain, King Valkyrie menyuruh anak buahnya untuk mengobati sebagian anak-anak yang tidak diculik oleh Gor. Tak lama kemudian, Thor kembali. Tiba-tiba ada panggilan seorang laki-laki remaja bernama Axel. Thor menanyakan di mana ayahnya. Axel yang tidak mengetahui keberadaan ayahnya disuruh untuk memejamkan matanya dan fokus. Tiba-tiba Thor berada di sebuah kurungan. Thor melihat banyak anak-anak dan ternyata itu hanya ilusi mata Tak lama kemudian Thor telah mengetahui keberadaan anak-anak yang tengah berada di negeri bayangan Mereka pun merencanakan untuk ke negeri bayangan menggunakan kapal yang dibantu oleh dua kambing milik Thor Namun di sisi lain, Jen tengah mengamati dirinya sendiri yang tengah sakit keras Hey Tiba-tiba, ada suara ketukan yang memperlihatkan King Valkyrie untuk mengatakan bahwa akan segera berangkat menuju negeri bayangan. Mereka pun berangkat sambil menggunakan kekuatannya. Tor dan kawan-kawan pun telah sampai dan menelusuri negeri tersebut Di sisi lain Excel dan anak-anak tengah ketakutan akan perbuatan Gor Tordan yang lain saat ini tengah melakukan penyamaran Tordan dan kawan-kawan duduk di sebuah gedung melihat akan ada Zeus dan Zeus meminta korban manusiawi Di tengah-tengah platform, Thor bersuara dan meminta bantuan pada dewa petir. Sebut saja Zeus agar bisa memusnahkan gorsi pembantai dewa. Namun, tanggapan Zeus menyuruh Thor diam dan jangan banyak omong, dan Zeus marah. Terjadilah baku hantam di sana. Tiba-tiba golden... <tuk> Zeus melemparkan senjata mengenai Kor. <tuk> Modar, orang yang melihat kepala Cormac selamat menyuruh King Valkyrie mengambilnya dan juga menyuruh kambing-kambing datang. Mereka pun meninggalkan tempat itu. <tuh> Di tengah-tengah perjalanan, Thor menyampaikan perasaan pada Jen. Namun, Jen yang mengatakan takut akan penyakit yang dideritanya jika suatu saat akan pergi meninggalkan Thor. Tanpa membabi buta, Thor langsung mencium Jen. Tak lama kemudian, Thor dan yang lain dikagetkan dengan perubahan warna. Thor dan yang lain pun menghampiri tempat tersebut mencari sesuatu. Namun tiba-tiba Jane menemukan sebuah peta yang bertulis bifros yang artinya kunci. Dengan cepat Jen keluar dan mengatakan pada Thor dan King bahwa tempat ini adalah jebakan. Thor dan yang lain pun waspada. Tiba-tiba datanglah orang yang selalu membuat masalah. Ya, itu adalah Gor. Dengan butter, Thor dan yang lain ingin menyerang, namun tiba-tiba mereka diterbangkan oleh Gor yang meminta kapak milik Thor agar Gor bisa menguasai dunia dan bisa membantai para dewa. That's right. I'm not a Dengan kekuatan penuh Thor berhasil bebas dari jertan Gor Gor yang marah pun membangkitkan monster hewannya Dan terjadilah baku hantam antara Thor dan Gor Jane yang melihat itu menyuruh Thor untuk membawa King pergi dari tempat tersebut. Lalu Thor menggunakan kapaknya untuk pindah ke bumi. Di akan menghilang, Gor menarik kapak milik Thor dan Gor pun berhasil. Sedangkan Thor dan yang lain berhasil ada di bumi. Tiba-tiba Jen pingsan dan saat berada di rumah sakit, Thor mengetahui penyakit Jane. Thor pun memberikan semangat dan kecupan singkat going on out there? Oh, some moron made a fridge without a door. Can you believe it? <laughs> George, it's restrain. Jane. If I didn't ask you to stay here so we could try and figure this out together. Break a leg. I'll break all this, Lex. <laughs> Lalu Thor berpamitan kepada King Valkyrie untuk kembali ke planet di mana dia akan menemui Gor. Di sisi Gor saat ini tengah menatap patung keabadian. Tiba-tiba, Gor menggunakan kapak milik Thor untuk meruntuhkan patung. Tiba-tiba, runtuhan patung itu ingin mengenai anak-anak. Beruntungnya, Thor datang tepat waktu. Thor menyuruh anak-anak untuk ikut menyerang Gor, dan terjadilah. I'm just a liking kid, and I'm a Midasian kid. Present arms. For limited time only, the power. For Asgard. Yeah. Di sisi rumah sakit, Jack merasakan apa yang dirasakan Thor. Lalu, Jen pun bangun dan melihat palu yang ada di samping Jen. <tuh> Di saat Thor berada di ambang kekalahan, tiba-tiba Jen datang dengan menunggangi kuda bersayap. Thor dan Jen pun bersatu. Sedangkan posisi Thor menarik kapak yang begitu susah dan pada akhirnya kapak itu berhasil dicabut. Sein Mighty Thor, I'll accept pain Axel, get them home. Thor pun memberikan kepada Axel agar Axel dan anak-anak lain bisa kembali ke tempat mereka. Beberapa menit kemudian, Jen memanggil ke tiba-tiba mereka berpindah tempat. Dan Thor mengatakan pada Gor bahwasanya Thor kalah dan Thor lebih memilih cinta tiba-tiba huh. uh. Gor mengingat anaknya yang telah meninggal lalu Gor memutuskan untuk pergi dan menyusul anaknya sedangkan Thor dan Jen kini tengah bahagia, namun tiba-tiba Jen menghilang. Beberapa lama kemudian di bumi Thor mengadopsi anak dari Gor dan hidup bahagia. Dan film pun tamat. Hello. kota dalam film ini adalah ketika kamu telah menemukan cinta sejati, jangan berniat untuk menemukannya lagi. Peluk dan genggamlah dia selama kamu masih memilikinya. Saya bang jambur undur diri sampai jumpa I kembali. as love and tanda.